Kalau nanti ada sisanya boleh, Rak Yeay! Asik. Asik, asik! Eh tunggu tunggu, jajarnya harus bagi dua ya, Rak Iya kan, hmm. sa. Um, makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja Iya, Uma, ayo, Rak Berangkat dulu, Uma Ayo, Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ah, Ini minyak goreng, satu detail ah, Ini garam halus ini gula 1 kg garam. eh cuman ini yakin kalian tidak ada yang lupa Biasanya Umma kalian itu beli telur juga nya itu Enggak pak Ucok, udah itu aja nanti takut uangnya gak cukup Bah, macam orang lain saja kalian sama aku Eh biasanya umah kalian itu beli telur 1 kg garam, beli roti satu bungkus, susu buat kalian sarapan eh, yang lupanya hmm. mama kalian itu A oh. gimana ah. hmm. macam -macam. iya macam sih mana? kayaknya Hah? tapi bayarnya Aduh apanya itu bayaran gampang lah itu <laughs> macam orang jauh aja kalian sama aku ha? kau mau jajah ah pigi-pigi ambil A beneran langsung bam bungkus tak spektakuler aku bikinkan bonnya dulu, mantap Wah, coba kita cek ya. Minyak goreng ada, gula sekilo benar.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 Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya, Uma. Kita nggak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Hmm, gitu, Uma. Rara janji, Uma. Nggak ambil jajan banyak-banyak lagi.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 Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya Oh Siap, ya mm -mm. Ayo, <laughs> eh, eh, eh. Ini juga sekalian Bayar jajan kita kan, Uma hmm, Gimana ya Uma kan gak pesen es krim Sama coklat Hah? Jadi jajanannya Dibayar sendiri ya Aduh Kamu ada uang gak, Ra? Ya, nah, tuh, Kamu sih Hmm